Akankah emas semakin tertekan? Secara umum, pada grafik 30 menit an, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di area support. Waspadai,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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1782.41 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1787.89. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212